Parkot aktif dan masih jauh nih, Ban. Masih jauh. Enggak ada dulu, dulu. Cari dulu sayang udah nggak pemandemai nana ini, judul, nggak ya, Tapi kok pande? sekarang mutu. Sejauh tahu, Tapi e, Tapi bisa jadi kete, jadi e, tak bisa nanti, kaiti, coba kayak disini nonton dan gak ke teman, teman dibayar dulu dibayar untuk bantangan sama nambat kepetasi isinya kosong sama kayak rangga isinya kosong ini sama lagi ya, seru. Uban, uban, apa masuk, jangan mumut aja nah, oh, nah. kalau tahu janganlah kita tahu kita semua, nah, masuk kurang gara-gara tidur aja hmm. Aku tapi, tapi oh yo ya. ya. ini Kau sekarang di yang kabar Tidak ada ada yang cukup ada untuk coba beradaptasi selakan ya, ya. Para nama anak ini, jangan, jangan pernah karena di belum sih pak, eh mau ikut tidak mungkin Janganlah Muhammad ini Eh Baik Ayuh, orang nih banyak-banyak nggak nengok aku eh enggak langsung itu tanpa lapan masih kurang tembak tembak tembak tadi dan, tak tukar, tak tukar, tak tukar. dan <tuk> <tuk> lagi iyalah itu kan itu, itu tolong bang tak tukar, bang. <tuk> <tuk> lagi, bang. Ubat udah air tapi tetap uji balik, yeah, kita <tisi badik> <Hei, Belgian. tisi badik> Empatinah gimana udah dapat burung yang om apa itu lah namanya GTA kan, kan. lagi, nuevo, jangan Sering lagi, jangan lagi Okay. <laughs>